Sinneka tehin adalah ekstrak teh hijau yang diresepkan untuk kutil kelamin sebagai pengobatan rumahan. Gunakan salep ini tiga kali sehari dengan jari bersih. Pastikan Anda mengoleskan tipis-tipis sampai 16 minggu. Setelah dioleskan, jangan dicuci. 6. Efek samping yang paling umum adalah kemerahan, gatal, dan sensasi terbakar. 7.